Nelayan dari Desa Pepela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, menemukan ikan hiu topi wajah manusia. Di bagian wajah terdapat dua bola mata yang tidak sama dengan mata ikan pada umumnya tapi mata ikan aneh ini bulat dan besar. Bayi ikan hiu ditemukan Abdullah Nuren, tidak sengaja. Ia mulanya seekor-sekor induk hiu tersangkut di pukatnya ketika naro melaut di perairan batu puluh dekat pos angkatan laut pepela Rote Timur. Keesokan harinya saya belah perutnya induk hiu dan ditemukan tiga ekor anak di perutnya. Dua ekor seperti induknya sedang yang satu ini mirip wajah manusia, kata Abdullah kepada wartawan. Karena sudah mati, keluarga Nuren pun mengawetkan ikan hiu unik ini. Meskipun ada yang hendak membelinya, tapi Nuren tidak ingin melepas ikan temuannya itu. Keberadaan ikan mirip wajah manusia itu juga sudah diketahui anggota Polsek dan TNI AL yang ada di Pepela. Ada yang sudah datang tawar untuk beli tetapi saya bilang nanti. Saat ini sedang diawetkan, katanya. Dijelaskan pula, sejak ikan aneh ini tersiar di pepela dan sekitarnya, kediaman Abdullah selalu dipadati warga yang ingin melihat dan mengambil gambar ikan aneh itu.